warahmatullahi wabarakatuh Namo budoyo Rahayu syakung dumadi Kalis ingger alamin Wasolatu wasolamu ala Asrofil abiyah mursalin Wa ala alihi Amma batu. Apa kabar para subscriber Sejaht channel DASPB TV Jumpa lagi bersama kami Spiritual Berkutut Bukli kami doakan atas kelancaran rezekinya yang parokah. Bagi para Ndoro yang baru tahu channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe-nya dan menekan tombol notifikasinya agar bisa informasi menarik lainnya seputar spiritual dan budaya. Karena dengan mensubscribe channel ini, Radin Ndoro turut membangun channel ini dan mempunyai terus berkembang dalam melestarikan ilmu spiritual budaya nusantara. Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman.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 Berikut adalah pemaparan kami. Menurut tutur kendaraan yang kami ketahui, burung perkutut dipercaya memiliki tuah atau kekuatan mistis tersendiri bagi pemiliknya. Kepercayaan akan kekuatan mistis burung perkutut ini sudah ada secara turun-temurun, terutama pada masyarakat Jawa. semakin mencari informasi tentang burung perkutut dari tutut melar yang kami ketahui semakin banyak pula mitos, legenda tua dan yoni yang menggambarkan dari cerita-cerita rakyat dalam sejarah perjalanan peradaban manusia penghantar pada aktivitas tulis-menulis banyak sudah tulisan-tulisan sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia tulisan-tulisan yang sanggup menggerakkan sebuah peradaban karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya, termasuk tentang tulisan katuranggan perkutut yang penuh akan pesan akan kehidupan bagi manusia khususnya masyarakat Jawa kuno, di mana ilmu katuranggan perkutut merupakan bagian dari kitab plus, karena ilmu katuranggan perkutut adalah ilmu yang belajar tentang ilmu anatomi dan psikologis. Khususnya burung perkutut itu sendiri berdasarkan ciri matinya. Katurangan merupakan gabungan dua kata, yaitu katur dan angga. Katur itu berarti ilmu dan angga berarti badan. Di dalam ilmu katurangan jawa kuno, burung perkutut itu terdapat tuah. Di mana tuah itu petuah, bukan perkara tentang makhluk haib seperti kodok. Yoni itu gambaran bentuk tubuh. Jadi perkutut yang memiliki yoni yang baik adalah burung perkutut yang memiliki katulangan yang baik Karena di dalamnya terdapat tuah yang baik sebagai petuah nasihat hidup di keseharian Materi yang kami dapatkan bersumber hanya petas dari putut yang luar yang kami ketahui Para pecinta burung tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya burung berkutut Jenis burung yang satu ini memang banyak yang memeliharanya dan telah dijadikan sebagai hobi Burung berkutut sendiri diketahui adalah burung yang makanannya berupa biji-bijian Tetapi ada juga yang makan serangga Mungkin bagi orang yang sangat menyukai burung ini pernah mengalami mimpi burung perkutut. Jika ada yang pernah mengalami mimpi burung perkutut, ternyata tidak bisa diremehkan begitu saja karena ada makna yang cukup dalam di baliknya. Arti mimpi burung perkutut bisa bermacam-macam. Tergantung bagaimana kondisi burung tersebut saat Ndoro memimpikannya Misalnya saja saat menangkap burung perkutut, saat masuk ke rumah, dan masih banyak lagi Bagi Ndoro yang penasaran apa saja artinya Berikut adalah beberapa arti mimpi burung perkutut sebagaimana telah kami rangkum Arti mimpi menangkap burung perkutut. Apakah Ndoro yang pernah menangkap burung berkutut? Selain bisa membelinya Terkadang Ndoro juga bisa mendapatkannya burung perkutut. Entah itu ketika si burung hinggap di rumah Ataupun menemukannya di suatu tempat Lalu kemudian Ndoro tangkap Tapi bagaimana jika Ndoro mengalami mimpi menangkap burung berkutut? Dari bidul yang kami ketahui Mimpi ini membawa pertanda yang baik Mimpi burung-burung yang ditangkap menandakan kalau Ndoro akan segera mendapatkan rezeki yang banyak. Lalu untuk Ndoro yang memiliki bisnis, maka akan mengalami peningkatan dan membuat kondisi ekonomi Ndoro semakin mengalami kemajuan. Arti mimpi burung perkutut lepas dalam dunia nyata jika burung perkutut mendorong lepas tentu akan sangat sedih. Tapi berbeda jika hal ini terjadi di mimpi mimpi burung perkutut yang lepas menandakan kalau endora sekarang sedang berusaha keras untuk melepaskan pengaruh buruk dari teman-teman dorong. mimpi burung perkutut terbang apakah rumah Ndoro pernah kemasukan burung perkutut selain terjadi dunia nyata ternyata hal seperti ini juga bisa terjadi di dunia mimpi bahkan mimpi burung perkutut yang masuk rumah ternyata membawa petanda yang menyenangkan kabarnya mimpi ini menandakan kalau Ndoro akan memiliki umur panjang dan kondisi kesehatan Ndoro juga baik-baik saja tubuh akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berisiko pada kematian. Arti mimpi burung perkutut di atas rumah. Lalu bagaimana jika Ndoro yang mengalami mimpi burung perkutut di atas rumah? Apakah ini menjadi tanda yang bagus juga? Mimpi burung-burung di atas rumah menandakan kalau Endoro akan bertemu dengan orang yang ternyata dari masa lalu Saat Endoro bertemu dengannya, Endoro akan merasa sangat bahagia Bahkan nantinya ada banyak sekali pengaruh yang diberikan orang tersebut untuk diri Endoro Kira-kira siapa yang orang itu? Arti Mimpi Burung-Burung Terpat Sejumlah dari burung yang terbang, kita biasanya akan merasakan adanya sesuatu kebebasan yang dimiliki oleh burung tersebut. Seperti halnya saat Ndoro mengalami mimpi burung-burung terbang. Kabarnya, mimpi ini menandakan kalau Ndoro sedang merasa bahagia dan bisa mengembangkan apa yang keinginan Ndoro selama ini. Bahkan, keluar Ndoro pun Memberikan Doro kebebasan untuk menemukan jati diri Doro sendiri, karena teman-teman Doro tersebut sudah memberikan hal yang tidak baik dan bisa membuat Doro tersesat. Tapi Doro sekarang sedang berjuang untuk bebas dari pengaruh itu. Arti mimpi burung perkutut bertelur pasti senang sekali jika bisa melihat burung perkutut Doro bertelur. Itu tanda Ndoro akan memiliki tambahan burung lagi Tapi apa artinya jika Ndoro mengalami mimpi burung perkutut bertelur? Arti mimpi ini menggambarkan keluarga Ndoro sebentar lagi akan mengalami suatu hal yang membahagiakan Tak hanya itu saja, kabarnya juga ada orang yang akan hadir di hidup Ndoro dan ia juga membawa kebahagiaan untuk Ndoro arti mimpi burung perkutut mati jika Ndoro yang mengalami mimpi burung perkutut mati maka harus hati-hati karena mimpi ini membawa pertanda yang tidak bagus dalam hidup Ndoro mimpi ini menggambarkan Ndoro akan menghadapi suatu kesulitan yang berkaitan dengan pekerjaan Ndoro bahkan masalah yang Ndoro hadapi pun tergolong cukup rumit hal itu bisa terjadi karena kecerobohan Ndoro sendiri Arti mimpi burung berkutut di dalam sangkar. Sedangkan jika Doro mengalami mimpi burung berkutut di dalam sangkar, hal ini mengendung makna yang tidak baik tentang hidup Doro sendiri. Doro sedang merasa tertekan dengan kehidupan Doro, dimana dari pihak keluarga Doro membuat diri Doro sendiri tertekan dan bahkan bisa mengganggu kesehatan mental Doro juga yang berupa stres dan depresi. arti mimpi membunuh burung berkutut berbeda lagi jika Doro mengalami mimpi membunuh burung berkutut mimpi ini membawa pertanda yang tidak baik terkait dengan impian Doro Doro melepaskan impian Doro yang selama ini diharapkan karena suatu alasan tertentu karena hal ini Doro pun pada akhirnya sangat merasa sedih arti mimpi burung perkutut putih jika Ndoro yang memimpikan jika Ndoro yang mimpi burung perkutut putih maka ini adalah mimpi yang bagus apanya mimpi burung perkutut putih menandakan kalau hati Ndoro sangatlah suci karena kesucian hati Ndoro inilah Ndoro disayangi, dihargai dan diteladani banyak orang yang ada di sekitar Doro. Arti mimpi anakan burung berketut. Lalu jika Doro mengalami mimpi anakan burung berketut maka mimpi ini hadir sebagai pengingat Doro harus segera berdamai dengan diri Doro sendiri atau dengan musuh Doro jika memiliki musuh. Karena dengan bertamailah makan Doro bisa merasakan hidup yang lebih nyaman dan tentram untuk mengupas tuah dari arti mimpi yang baru kami sebutkan maka jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya karena kami akan mengulas satu persatu dari arti mimpi tersebut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 Sekian apa yang bisa kami sampaikan, jangan lupa memberikan komentar dan penjelasan yang kami sampaikan Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami Akhir kata akan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu syakum bimadi. kalis ing repedo nir sampikolo